Man anta ya, Maksud kedatangan hon tuan dari darussalam lor amal untuk jasaratu rahmi dengan haji Umar Syahnu daripada ni. Ana dari Iraq wal afdan al-salif Osama bin Laden. Osama bin Laden tu memang ana. Mujahidin Afghanistan Osama bin Laden kan bagi Syahnu di India dan Afghanistan. Jadi kan Osama bin Laden kan bagi. Jadi mangganya mangganya Osama bin Laden tu ...yang tinggal hati gede. Naam, naam, naam, naam. sama bila dendaknya. Jadi, maksud kedatangan Syekhnya? Punafakat atau mufakat? Syekh Haji Umar. Nara muan ilal iraqi. Khususan, khususan. Khususan Haji Umar. Kau Haji, dari ubat-ubatan. Kamu, mikrofon. Haji Umar, Haji Umar. Ini nah. adalah ramuan yang diramu dari pecahan rudal sekat, Neku Ya, Neku Haji. Nyo, ini rudal sekat terblender. Gak tak, ya, Neku Haji, aku buat ubat dulu. Macam ubat nak, Neku Haji. Anak-anak, mana? Syakun ayah Haji Umar. Ya, mana? Katalah nah. ramuan dari pening jalan dari raja firaun ra firaun bagaimana meme kena raja firaun atawa tak tunggu adik yo tumi o opaji hana pakai ada raja firaun ma nan lelebu dari arab hasil ramuan bom atom itu ku hasil dari si dok siman opaji aw putri zakia Lah, lah zakia Why ya it yourèveya.? Nukhi, ana, ana. Betul, minyak minyak wangi ini meh, oh meh, ada meh apa? Stori dari Arab Saudi digunakan oleh para putri-putri dan para le, le, wanita wanita oh, yang jauh jauh. Pulu pulu, kamu pulu tak tahu yang terjauhnya. Bagaimana kita akan menjaga air? Ada yang punya anak-anak! Sila! Eh, Jangan, Apa yang Apa yang Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Mokok. Tron, Tron ajiri ajiri mung low down. Ajiri mung four down. Tron. Mung goma. Apa ni rehma? Apa no? Apa yehma? Tron nak begi engko. đường ngựa tôi rất gặp anh thì có không too long Jonik kapluknya ya para Arab roy. Ape buluk katepek kuyor koronya. Aku ngatung. Karena jile ini nak keri. Kaji semarang Haji Uma. Eh tampi ati ya bedales loncu u benang. Nyo, buah coklat habis kupon. Buat aduk, ngoyong tangan lul. Balonku ada lima. ,upa, upa warnanya. Bertus balon hijau sak. Oh, mungkin panen tak ada betul. Ayuh, kenapa orang tak ada lapar ini? Tak kalah gemi dua belakang. Kenapa dia kakak coklat? Iya Ronan Sah kita nyonya, yuk kita kamu dah akan ke projek mengembah coklat atau mengembah u. Oh pelajaran. Menyeroh lagai masalung di Arab, dia anali jarau ka itu. Gimana langsung kuaji narathabul las ka si han betuk tu, kerok aku kerja. Ana aja ke pelajaran. Ya. Yang tengah pun tengah. Baru tak pergilah. Punah kau lain? ha? Jawa ju. Minang tangan kau. Minang tengah. Sapan ikat ni. No? Ah, nak Ha, Habis buat tu penah buat urut. Ha, gila-gila masalah. Haa, tak tahu may piuh ati. ota he hah kemah nyobro sanam mati itu kau Iya, itu enggak. Ayah, mereka sayang, tadi Oh I' like the boy you here that you mind come but't get you back no It's more, Rangani, Rangani! Ah, my good boy! Oh, no, it's a high-low community! Pop it up, pop it up, pop it Coba coba, malam gadi, gadi ku dapat janda ku dapat.